USD Yen bearish, cari sinyal valid. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan USD JPY terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Perhatikan, jika pergerakan USD jpy bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 109,90 sampai 110,10 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD jpy kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 109.34. Sebaliknya waspadai jika harga USD JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 110.10 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 109.34. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081